Mama <SILENCIO> <SILENCIO> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ya ma amatana wa ilaihin nusyur. Amin. <SILENCIO> <SILENCIO> Wah, pagi yang cerah. <SILENCIO> ha, udaranya segar. <laughs> Pagi, Tante! Pagi! Uma! Uma! Hmm... Eh, bukan yang ini. Ah, ini dia. Uma! Eh, eh, eh kaget tuh kan. Uma! Rara? Aduh... Ngapain sih? Udah, fokus, fokus, fokus, fokus. Fokus! Hiiup! bantuin buang sampah ini ya ayo ini Rara ngapain ya Mustafirullahaladhim Mustafirullahaladhim Mustafirullahaladhim Tante Dewi Mustafirullahaladhim ya ampun Rara Tante lihat Uma nggak <sighs> Rara Uma tadi pergi ke pasar sayang Oh oke okay, oke okay. Hmm tadi sampai mana ya Oke. Okay. Hmm? Hmm. Kenapa lagi, Rak? <laughs> Rara boleh minjem HP-nya ya. Buat apa? Rara mau vlogging. Masya Allah ya, ini prinsesnya Uma sekarang udah jago nge-vlog. Iya, Tante. Tante, kasih HP-nya tapi... Jangan berisik ya. Oke, okay, Tante Dewi. Deal. Deal? Kem Rara Lovers. Hari ini Rara ditemenin sama Tante Dewi. Oh, <laughs> uh, uh, tante Dewi lagi ngapain sih? Tante lagi baca buku nih Rara Lovers. Uh, jadi Rara Lovers nggak boleh berisik juga ya. Nggak boleh ganggu juga. Biar Tante bisa fokus belajar. Tuh Rara Lovers. Tante Dewi lagi belajar. Hah? Belajar? Tante, hari libur kok masih belajar? Kenapa nggak santai-santai aja sih? Tante Dewi kan udah jadi guru. Pasti pinter. Emangnya masih harus belajar ya? Rara sayang. Jadi, menurut Rara orang dewasa itu nggak perlu belajar lagi? Tante Dewi kan udah besar. Cari, tinggal kerja, cari uang yang banyak. <tuh> Rara nggak salah sih, tapi menuntut ilmu itu jauh lebih penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oh, ya udah. Sekarang Tante Dewi mau lanjut baca bukunya lagi ya. Astaghfirullah. Duduk. Aduh, tadi halaman berapa ya? Ya ampun. aku lupa nandain halamannya lagi. Dewi, Dewi kamu memang ceroboh. <tuh> <tuh> hmm, Oke. Okay. Hmm. Terus ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, nah. Oke, okay, mari kita mu... Ma Loh? Hmm? Ini kok? Hmm, itu buat Tante Dewi. Masya Allah. Ah, cute banget. Maafin Rara ya Tante. Gara-gara nge-vlog sama Rara, Tante Dewi jadi nggak fokus belajarnya. Hmm sayang, sini sini sini sini. Nggak hmm. apa-apa kok sayang, beneran nggak apa-apa. Semoga dengan pembatas buku ini, Tante Dewi bisa lebih fokus menuntut ilmu. Biar Tante Dewi mudah masuk surga. Amin. Siapa tahu Rara bisa masuk surga juga. Oh. Amin.